bukan Oke, okay, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apalagi dengan kami di channel Ampiong Family kali ini kami coba huntingnya bersama Ardi Hunter Fox sana beliau tuh ya mau dan poin kita hari ini ada ya mengecewakan. tidak mengecewakan Oke okay, kita lanjut kita lanjut 재미 <gasps> sidah <enti. laughs> kalau kau lihat semua. banyak sekali aja banyak aja banyak sih <laughs> <tuk> disini putar oke oke nice ya. mantap, mantap. mantap. kok yang ini tuh poin sama mantap banyak, toh. banyak sekali sama sama iyo, ji mantap ji aduh ini poin. ini yang itu bangso. <laughs> iyo, iyo itu. Di ujung sana yang banyak nih, ininya teman teman ih nih. <laughs> Kok Tumang. Tumangnya... begitu? Bagus. Eh bukan, apa burung itu? Jadi maka, nuri itu nuri nuri. Oh. Itu. Gampang, gampang, tau, tau, tau. Kurang ajar. Okay, there is nice. <laughs> hai poin guys mantap guys mantap poin kebunro teman-teman aji hai aji ada mantap waktu teman-teman antiung family mendapatkan bergam jammu teman-temannya keren rupa tadi video dulu tapi tadi video-video ini video. oke okay. tapi uh diam heeh -uh. selamat ta tergampil ya tadi sempat shoot sempat shoot tadi rupanya dia jatuh Ini dia, kalau baru pertama turun lagi, tidak tahu di mana, <laughs> detik Itu kita bersama Bang Ardi, dia senior kita tuh di di YouTube. Ih, bergam jumbo guys. Ya, alhamdulillah kita poin satu. Oke, kita lanjut. Hai Bung Hari. Oke, sahabat, ini dia poinnya kita poin perdana ya. Ya, kita coba rezeki kita lagi berikutnya. Oke, kita lanjut. Mantap poinnya. Oke, sahabat. Eh, kita nyangkongnya posisi sini tuh. Tempatnya kita untuk shoot sana tuh. Jadi, pergamnya singgahnya di sana dia biasa kalau singgah dia ya di daerah situ tuh, jadi kita bisa supnya dia posisi dari sini kawan Itu. posisinya kita Oke, okay, sahabat, kita poin lagi ya. Rupanya pergamnya banyak yang main nih. Oke, okay, banyak main-main, banyak main dia. Kita ambil dulu poinnya tadi. Oke, okay. kita ambil poinnya tuh, bang Ardi lagi ambil poin. di sini tadi kan kawan masih cari pokoknya nih <laughs> belum kawan oh, itu dia. mana mana oh masih hidup nih eh. oh. itu dia kawan pokoknya <laughs> itu tuh. aduh biasa ini masih lari kawan Aduh, alhamdulillah, kita poin lagi, sahabat. poin poin poin ya yeah. oke, okay, kita sudah dapat poinnya, sahabat. Poinnya ya, yeah. kita berburu hari ini, ditemani Bang Ardi, tuh, Ardi Hunter. Gimana, bro? Mantap, Mantap. Mantap. lagi rame ya, poinnya, rame-rame. Belum, belum dapat. <laughs> Beliau masih song nih Oke okay, kita lanjut Sampai di bankir lagi nih Kita lanjut nyanggong nih sahabat. Itu sana teman nih Teman nih Pirang teman teman, gagahnya sana teman, kirang teman, pepantat ya ayo teman, cepat teman ini teman nih, gagahnya ayo ayo gagahnya kawan dia pasang dada buat kau tuh ayo kawan putus arti satu lagi ri satu lagi ri ini nih nari, ini nih, ini nih. Oh, iya, iya. oh. Putus dia tadi tuh satu lagi teman Putus kau. Wih, ah. alhamdulillah. alhamdulillah. Poin teman, -teman. Poin, teman. dua. Poin tawan 2 satu dua. Lagi rame nih, lagi rame, lagi rame. Tapi jauh-jauh. Lagi rame kawan. Oke, kita siap-siap ambil poinnya, ya. Putus. putus kau oh. Ada kawan? Oke Mantap Mana mana mana? Mantap kawan Mana dia kan? Tunjukkan kawan Mana mana? Eish, jatuh dia kejar, <laughs> <laughs> Oke Kita sudah dapat poin yang satu Mantap kawan Sip sip sip Masih hidup dia Sampai cari yang satu lagi kita lanjut cari poin yang satu tadi ya. Oke sahabat nih kita sudah pada kumpul semua nih di tempat sanggongan. Ada bang Ardi tuh, sama bang Rido tuh. Itu bang Rido. Mungkin kita sudah agak siang nih, jadi kita siap-siap mau balik. Pergamnya sudah tidak mau singgah. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, okay, Bung Hardi, kapan lagi kita janjian nih turun barang lagi? Tinggal calling saya. Oke. Okay, okay. Tinggal calling Oke, okay, mantap. Kita eh siap-siap untuk balik lagi. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kita pulang dulu. Pergamnya sudah tidak ada oh, muncul itu Poin sana tuh. Alhamdulillah. Eh hari ini tidak song Ada poin Hari ini tidak song ya Tidak song Tadi ini lumayan seru Ramai-ramai Jadi agak Semangat kita Oke kita Ketemu di lain waktu Salam sehat Semua teman-teman dalam keadaan sehat Dan dilimpahkan rezeki yang banyak, amin, derap bila alamnya. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.